Guys, ini Loren mau memotong rambut panjang nih. Guys, nanti dipotong kayak gimana? Ini orangnya oke, okay. tuh kan? Tuh tadi ditanyain sama Loren juga, nggak tahu ini mintanya dipotong kayak mana ya. Nanti saksikan aja, nanti hasilnya kayak gimana panjang guys gak genap oke okay guys saksikan panjang banget guys dilihat dari belakang kayak orang perempuan ini sama kayak rambutnya Loren ini guys Mau dipotong kayak gimana mas? Rapi Oh rapi gitu ya Ada angin apa? Ini rambut segini menak Potong berapa tahun ini? Dipanjangin berapa tahun? Lupa? Lupa, Lupa guys berapa tahun katanya Sering potong perkiraan Loren ini dua tahun lebih ini rambut Loren segini aja satu tahun setengah nggak ada nggak ada sih satu tahun lah Oke okay guys lanjut ya Mempump, di ini, ini? Ini pertajam Gak Akan kemana ini nanti? Dilihat sambil Jalan aja ya Ajar guys ya, hai, hai, Udah, guys, kan tanpa trip. lantai banget dan potong guys, sambil ngerokok. Oke, okay, langkah awal seperti biasa ya, kan? dilakukan parting dulu ya lihat ya, posisi kepala ya ini mau dipotong rapi rambut posisi kepala rambut siapa ya, tahu ada bayi di sini tahap pertama guys diambil lu pakai fast motor 4 ya ini nanti kayaknya dipotong model dia yang berdiri dari ini guys kayak api gitu kayak apibar gitu live rambut gondrong pembantaian rambut gondrong ini guys Oke Tahap awal selesai guys hmm. Untuk pas nomor 1 Untuk pengambilan Tahap akhir Bagian bawah guys Tahap ketiga Menggunakan pas nomor satu tadi yang dipotong, pesan katanya jangan terlalu tipis. Jadi, cukup diambil dengan pas nomor satu saja, ya. Oke guys selesai bagian kiri sudah selesai untuk pengambilan bagian belakang ini tadi setelah goreng lakukan pancing yang bagian atas ini goreng ambilnya cuma sedikit guys, ya karena ini bodinya ada apa ya jadi biar biar periksa ada badinya. Lepas nomor 1 Bagian bawah Amin bawah ya, ya. Oke okay, okay, guys Lakukan partungan bagian belakang ya Karena ya, ini bodi kepalanya agak, agak datar Agar terbentuk Oke guys, hampir selesai Oke okay, guys, sudah selesai Akhirnya terbentuk model so, Tokap ya kan so, Tokap Pada akhirnya, biar yang maunya ya, kayak gini guys Karena tadi nih, dilakukan Pemotongan sambil ngobrol sambil berpindah-pindah Ini tadinya. Eh, keren kan? Single drop sudah hilang. Dilihat dari dekat guys. Udang maunya segini. Biar terlihat agak kasar dikit, katanya. Ternyata gondrong, biar gak terlalu polos. katanya. oke okay guys, selamat menyaksikan. Sukses untuk Anda semua, para subscribernya, oleh Engineer. good luck. mantap! mantap.